Halo, laki, lagi. Selamat datang di channel Mode Teens. Kenalin, aku Ajeng. Mau bawain info seputar Keikon 2022 Arab Saudi. Info ini Ajeng bawa dari tumbi.com ya. Kalau kalian penasaran, boleh langsung cek link di deskripsi. Keikon 2022 Arab Saudi telah meluncurkan jajaran artis pertunjukannya. Keikon adalah konvensi besar dan festival musik yang merayakan budaya dan hiburan pop Korea dan termasuk konser yang menampilkan penampilan artis K-pop populer. Sebelum pandemi COVID-19, konvensi diadakan setiap tahun di negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Australia, Meksiko, Jepang, Thailand, dan banyak lagi. Dan setelah absen selama dua tahun, k -Kon kembali mengadakan konvensi tatap muka pada Mei lalu. Tahun ini, k -Kon dilangsungkan di Arab Saudi untuk pertama kalinya. Keikon 2022 Arab Saudi akan diadakan di Boulevard Riyadh City pada 30 September dan 1 Oktober, dan akan menampilkan dua malam konser dengan artis yang tampil berbeda. Line out untuk Keikon 2022 Arab Saudi akan mencakup artis, The Boy, Neo Jeans, Sunmi, Payen, Yowlin, Stacy, Pentagon, V1 Harmony, Secret Number, dan Tiowa. Sun The Boy, Pentagon, P1 Harmony, Rai, dan Secret Lumber semuanya akan tampil pada hari pertama Jumat, 30 September waktu setempat. Sementara artis Neo Jeans, Holin, Wan Uwus, Kyo Wan, dan Stacey akan naik ke atas panggung pada hari kedua Sabtu, 1 Oktober. Apakah kamu bersemangat untuk keikuan Arab Saudi pertama kalinya? Berikan tanggapanmu di kolom komentar ya laki.